Oke, okay, saya berada di SJR Bengawan di mana di sini kita menantikan ketibaan tuan yang terutama Tun Johar ke SJR Bengawan dan seterusnya menyerahkan beberapa pakul makanan kepada mereka yang memerlukan di Bengawan dan seterusnya itu akan melawat balai Bengawan ya, Balai Tulis Bengawan. Bersama kita nantikan di sini. Dapat kita sama-sama berkumpul berhimpun Pada pagi yang amat berbahagia ini Bersempena program BDRM Bersama Tuhan yang terutama Tuan Datu Seri Panglima Dr. Haji Duhar Tuan Datu Haji Mahirudin Yang dipertuan dari Sabah Tuan yang terutama yang dipertuan dari Sabah turut menyerahkan kepada pakul makanan Kepada penduduk setempat Dan seterusnya Terusnya pesawat polis Negeri Sabah menyerahkan Uh, cindera kenangan kepada tuan yang terutama dan seterusnya pengarah-pengarangan negeri Sabah Puan Nasirah Atullah menyerahkan daru kenilang kepada tuan yang terutama kemudian diserahkan kepada pusat ujian polis negeri Sabah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, saya Brigadier General Hadi Alhambra selaku pengerusi Yayasan Nur Jauhar pada hari ini telah uh, menyiringi Penaung Yayasan Ujauhar yaitu yang di Petua Negeri Sabah Tuan Datuk Seripang 5 Roksan Yuhar bin Datuk Adi Manuludin. Untuk uh, misi kita sepena bulan kebangsaan ini kita telah uh, memberi beberapa sumbangan bakul makanan kepada lainnya kita yaitu, terutamanya PDRM dan juga Anggota Rela yang telah bertugas uh, di SJR-SJR uh, Menjaga sempadan-sempadan daerah kita Dan sebelum bulan kebangsaan ini uh, Tuan yang terutama Tun uh, Ingin mem memberi penghargaan kepada frontliner kita Dan berterima kasih di atas tugas-tugas mereka Bekerja sepanjang PKP uh, yang dilaksanakan ini Dan uh, insyaallah. Uh, saya juga berharap anggota-anggota kita semua uh, menjaga SOP dan juga semuanya sihat walafiat dan uh, masih lagi membantu kerajaan untuk membanteras uh, pandemik kita ini. Sempena bulan kebangsaan ini uh, saya menyuruh kepada masyarakat dan rakyat Malaysia uh, biarpun kita masih lagi berada di dalam keadaan pandemik di mana uh, setiap uh, rakyat harus menjaga SOP, harus berada di rumah, tetapi kalau boleh uh, saya menyuruh kepada rakyat Malaysia untuk men mengibarkan jalur gemilang di rumah masing-masing untuk menghidupkan semangat hari kebangsaan kita ini, sungguh uh, pun kita berada dalam keadaan pandemik. Uh, pandangan saya sangat bagus karena TYT memberi perhatian kepada kami yang terkena pandemik ini. Dan kami sangat-sangat terharu dan sangat-sangat berterima kasih. Gembira lah, abis dapat bantuan kan daripada PWI. Nah, terharu lah. Pas, ada setelah pas pandemik anu apa nih harapan nih? Semoga cepatnya lebah pulih daripada pandemik nih kan, supaya kita nih senang, bebas bekerja, bergerak. Nah, habis pandemik terakhir setengah pandemik ini susah bah, mau cari makan, berjual pun berniaga pun susah, tidak macam dululah. Harap-harap mudah-mudahan -harap segala apa nih orang selesai habislah lah covid nih nda ada anu atulah dipinta hmm. selesai saja acara di balai raya balai polis bungawan di mana terdapatnya rawatan ke sdr Pengawan dan juga pembahagian pakul makanan pada para petugas sdr dan penduduk di kawasan di sini dan sekian saja, Muhammad bin Abdul Rahman dengan ini melaporkan.